ke dalam episode keempat belasnya Let's go Yeay Hayato aku udah positif lagi Hayato Wih mantap gak Hayato Wih mantap Selamat selamat selamat Yaudah kita langsung saja ke rumah Loh ngapain ke rumah Bukannya kita liburan dulu Iya liburannya besok Kita ke rumah dulu sekarang Oke okay lah, Guys, Oh ya, berarti aku dalam 9 bulan ini aku harus merawat ya dan aku harus link olahraga. Nah, betul. Ya udah, kita ke rumah, habis itu olahraga dan habis itu tidur. Nah, besoknya baru kita main-main ke taman bermain, oke? Okay? Oke, okay, siap. Oke, okay, akhirnya nyampe juga rumah. Ya udah, kita langsung saja olahraga. Kamu udah siap belum? Jelas sudah dong ya kan, aku nih harus olahraga setiap hari, betul nggak selama 9 bulan ini? Iya betul banget, demi menjaga kesehatan baik kita, yoi nggak? Yoi, yaudah sekarang kita olahraga di mana? Oke, okay, kita olahraga di atas sana aja Oh di atas sana? Oke okay lah, gas kan kita kesana Oke okay. Oke Oke, okay, udah nyampe atas Iya, kamu udah siap belum nih olahraganya? Oh jelas, udah dong Ya udahlah, lah kita mulai Kamu ngitung ya Oke, okay, oke okay. Sekarang itu gayanya jongkok berdiri Jongkok berdiri Oke, okay, dimulai ya Oke, okay, siap bos Oke okay. Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh delapan, Sembilan Sepuluh Oke, okay, sekarang kita ganti gaya, oke? Okay? Oke, okay, oke okay. Udah capek belum? Oh, jelas belum dong Oke, okay, kita langsung ganti gaya Jongkok, loncat, jongkok, loncat, oke? Okay? Wih, gak kesusahan itu Harusnya berdiri, loncat, berdiri, loncat Kalau jongkok, loncat itu susah Oh, yaudah lah, serahkan mula Yaudah, berdiri, loncat, berdiri, loncat, oke? Okay? Oke, okay, oke, okay. ayo dimulai Oke, okay. satu Dua Tiga Empat Lima Enam, tujuh, sembilan, sepuluh Oke, oke, oke Sekarang gaya ketiga Oke, okay? oke, okay, oke, okay, oke okay. tercapai belum? Belum dong Oke, okay. gaya ketiga adalah Tidur, jongkok, tidur, jongkok, tidur, jongkok Udah siap? Oke, okay, sudah Oke, okay. dimulai ya Oke okay. Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh lapan, Sembilan Sepuluh, oke, okay, oke okay. Oke, okay, berarti sekarang olahraganya udah beres nih Oke, okay, kita lanjut besok, oke okay? Sudah, sekarang kita tidur aja Oke, okay, oke, okay. kamu mau tidur di sini Iya, aku mau tidur di sini aja Berarti kamu tidur di rumah, oke okay? Oke, okay, oke, okay. sudah, aku berangkat dulu ya ke bawah Oke, okay, siap Ingat, besok kamu jangan bangun kesiangan, oke okay? Oke, okay, oke okay. Aduh, akhirnya si Kelly positif juga. Wah, memang nih mantep emang. Ya udahlah, kita langsung tidur aja. Karena besok kita mau bermain ke taman bermain bersama Kelly. Udah, kita langsung saja tidur. <tik> sekarang jam berapa ini Wah udah jam 8 waduh pasti sekali belum bangun nih itu yakin aduh aduh kalau misalkan nanti kita kesiangan takutnya pas masuk ke arena bermain itu kesiangan udahlah kita langsung saja bangunin si Kelly. kalau misalkan udah bangun dia bagus kalau misalkan nggak bangun ya udahlah kita langsung bangunkan udah kita langsung saja ke dalam rumah let's go tuh kan dia belum bangun gitu. Ya aduh, ya aduh. Udah, aku langsung saja bangun dia. Woi, woi, woi, bangun woi. Woi, woi, bangun woi. Woi, aduh, aduh, aduh, santai kali banguninnya. Em, apa sih? Eh, kamu ingat nggak kemarin aku ngomong apa? Hah, aku. Oh, enggak-enggak, aku enggak ingat. Loh, masa enggak ingat sih? Kemarin itu aku ngomong kita sekarang ini mau ke taman bermain. Oh. Seperti itu, emang sekarang jam berapa? Ya, sekitar jam 8 lah. Waduh, nanti kita kesiangan nih. Udahlah, kita langsung gaskan saja ke sana. Eh, tapi sebelum ke sana, seperti biasa dong. Hah, seperti biasa ngapain? Lu masa kamu gak tahu ya? Kan, bentar, gak tahu aku mau ngapain ya? Eh, udah, kita keluar dulu aja. Oh, ngapain keluar? Udah, ikutin aja. Oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Udah, langsung saja gaskan ke sana. Sekarang kita udah di luar, emang mau ngapain sih? Loh, masa kamu nggak tahu? Ya kasih tahu ya, ampun apa susahnya sih? Masa harus tebak tebak mulu setiap hari? Ya Ella, yaulda, sekarang aku kasih tahu. Tidur. Oh tidur? Eh ngomong dong dari tadi, jangan tebak-tebakan mulu. Iye bawel, bawel banget sih kamu. Iya, yaudah nih, aku udah tidur nih. Oke, okay, kamu udah siap kan? Oh jelas sudah ya kali akan kan belum? Burulah, langsung hitung. Oke, okay. satu, dua, tiga. Udah siap, udah dong. Prrrr. Oke, udah, udah, udah, udah, udah tiga jam ini. Kacam, waduh, kok lama banget ya? Iya, tapi nggak kerasa kan? Iya sih, gak kerasa. Ya udahlah, kita langsung saja gaskan ke sana. Kemana? Loh tadi kamu mau ngomong, -ngomong mau apa? Oh, kita ke taman bermain. Iya. Oh, ya udahlah, langsung saja gaskan, oke, okay? ke taman bermain. Oke, okay. jalan kaki apa naik mobil nih? Jalan kaki aja, orang deket. Oh, seperti? itu, yaudahlah, gaskanlah. Oke. Okay. Akhirnya kita nyampe juga ke tamar bermain. Lihat dong, pemandangannya sangat-sangat bagus ya kan? Yo, iya kan bagus banget. Oh iya, aku mau naik ini nih yang muter-muter. Kamu mau ikut nggak? Aduh, aku takut kalau naik begituan. Leh, ya ampun, masa takut sih? Yang mau gimana? Ya udah deh, aku aja sendiri yang naik ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Aku tunggu sini ya. Oke, okay, siap. Udah, aku naik dulu ya. Oke. Okay. Woi Kelly Kelly, wae kamu wae dada dada dada, wae hey, kamu nih, kenapa nggak naik ya kan? Di atas ini pemandangannya beh, <tuh> ah mantap sekali, aku takut. Kayak tuh, takut banget. ah Gimana sih? Cupu-cupu, cupu-cupu. Uh, eh, biarin aja, eh hey, lihat tuh pemandangannya. Wih, sangat mantul. di sana ada pohon, ada lautan, ada awan. Beuh, pokoknya mah ajib lah. Aduh. Akhirnya nyampe juga di bawah. Gimana perasaannya? Enak, Kak. Wih, mantap banget, enak banget. Wih, kamu nih gak percaya banget sih. Pokoknya, kalau di atas itu, beh, ajib lah. Ah, tapi kan aku takut. Lu ngapain kamu takut? Ah, gimana sih? Ya udahlah, kita langsung saja pulang. Aku udah capek juga nih. Oh ya udahlah, kita langsung gas. aja ke rumah. Oke, okay? oke, okay, berangkat. Selamat pagi dokter. Oh, selamat pagi. Ada apa ini? Jadi gini dokter, aku dan istriku ini kan udah 9 bulan nih dan istriku ini pengen melahirkan. Oh, seperti itu. Ya yeah, itu mah gampang banget. Udah, istrinya suruh tidur aja di situ. Oh udah, istriku duduk di situ. Oke, oke. Duduk apa tidur nih dokter? Tidur dong. Eh, jangan deh. Duduk, duduk, duduk. Ah, gimana sih dokter nih? Kontan ganti wae. Eh, gimana sih? Namanya juga aku pelupa. Ah. Yaudah ya udah deh, aku duduk di sini ya. Iya, iya, iya. Oke, okay, aku bakal mulai pemeriksaannya. Oke, okay. kok pemeriksaan sih? Loh, emang tadi kamu mau ngapain? Kan aku mau melahirkan. Oh iya, waduh, emang aku pelupa. Ah, gimana sih? Oh iya, dokter yang sebelumnya itu kemana? Oh, dokter yang sebelumnya itu dia lagi libur, digantikan sama aku. Aku emang dokter pelupa. Cupu banget sih udahlah yang penting kamu bisa kan lo jelas bisa tapi aku berupa doang hehehe yaudahlah berulah oke okay, aku bakal cek dulu ya dan aku langsung lahirin anaknya oke okay. oke okay, dokter Q W E R T Y U I O P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A S D F G C, V, B, N, M, F1, 2 F3, F1, F5, F6, F7, F8 Aduh, aduh, aduh, udah dokter uh, uh. Udah, udah, udah Gimana, anaknya sehat gak? Wih, sangat sehat Anaknya ini laki-laki Wih, -laki. mantap banget udah aku langsung cuci dulu ya Kamu tunggu sini ya Oke, okay, siap ya Iya, ya tunggu sini ya Oke, okay, siap Oke ini adalah anaknya. Wih ini anaknya. Wih mantep banget. Oh iya kamu mau ngasih nama siapa ini? Aku nih. Aku mau kasih nama dia Alok. Wih nama yang sangat mantep. Ya enggak dokter. Yoi Alok tuh mantep pokoknya. Oh ya udah aku bakal kasih dia nama Alok. Oke. Oke mantap ya kan? Mantap banget. Halo Alok.